Halo guys, kembali datang di channel 30. Kali ini kita akan ng-review mod pick up Mitsubishi L3000. Kita lihat guys. Nah, begini guys. keren guys, begini dia. Nah, di sini dia ng ngangkut motor. Nah, spoilernya di sini guys. Kepalanya guys. Nah, coba kita langsung aja kita nah, lihat nomor satu apa Nomor satu ternyata buka pintu sopir guys Lihat animasi yang kedua Oh dia buka Bapaknya guys nah begini Nanti bisa diturunin gayanya ini motor Coba nomor 3 apa ini Apa ini oh, Nomor 3 gak ada guys Gak ada ini waduh coba kita lihat Hazard lampu hazardnya lampu hazardnya begini guys iya guys lo apa ada guys lampu hazardnya begitu guys kalau di sini emang agak kelihatan ya itu begitu nah, pasti lampu sein kanan sini kiri juga sama coba kita lihat Dalamnya guys, nah ini, ini guys, lihat saja sendiri, begini dalamnya ini, logo Mitsubishi, dan ininya kocak guys, Nih coba kita maju guys, coba guys kita maju, nah gerak nih guys. gerak ininya, ininya juga gerak, tadi kan, nah gerak juga ini guys, nah begitulah guys. Ya begitulah Dan Ini apa Lagi nih pojok kiri apa Lagi nih saya juga tahu Kalau kalian tahu tinggal Tulis komentar di kolom bawah ya guys Ini ada radio Dan juga Tadi Alei Kayaknya sih guys Tulisannya Nah Ayo guys Coba kita jalan guys kalau belok kanan, ininya gerak, guys. Nih, nih, nih, nih liat ya No. Belok kiri juga, guys. No, no, no, no, no, no. Gelah, guys. Gerak dong. Oke, okay, guys. Langsung aja kita jalan. Kita ngetes. Kita tutupin semua. Apakah ini enak? Suspensi. At ngerem ya. Coba kita jalan nih dia suara yang asli kayak begini perasaan ini suaranya ya kayak mobil lah guys nah begini, coba kita lihat ngeren. enak gak nih buat ngeren? oh coba, coba dulu guys coba coba aja dulu eh ada ya Oh coba coba coba dulu coba dulu aduh keserempet sorry guys aku nah, ada kapal di situ wih perbisi wih nah begini gini guys coba kita lihat apakah ini ngeremeh pakem atau tidak ya oh kurang pakem ini guys kurang pakem ini kurang pakem ini remnya, harus pakem banget biar enak buat balapan. Dan di sini saya pakai OBB guys, jadi agak beda bisnya ya kan. Ayuh, eh iya eh eh eh wuh uh. waduh macet tuh bisi pak bisi pak bisi nah, jalan lagi guys so wuh wuh bisi bisi nyalip aja bro Iya guys, nah, coba dulu ya kan. Oke okay, guys, kekurangannya ini aneh guys, masa begini sih. Kekurangannya ini harus pakem ini remnya. Ayo coba kita, kita lihat kecepatannya berapa. terus eh papa awas, wih mau balap skip oke okay, guys coba kita lihat ininya kecepatannya sampai berapa kita lihat guys jangan sampai nabrak ini wah kita lihat Oh, kecepatannya cuma sampai 80 ternyata guys keren eh eh eh paduan ada bis ada bis, ui oi oh, ya. salib salib panas saya guys, oke guys, angkung cukup sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian mau mot ya guys, tinggal Aja tuh ada di deskripsi linknya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.